Tapi bagus pasti suaranya ini, sih kan penyanyi dia ]ẽ되... ini. belajar mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Andy, di channel Andy Tech. Kita kembali lagi ke mode video yang seperti ini cuy ya Kemarin saya cuman tes cuy ya Tes cuy di apa namanya Di saat saya mereaksi sepatu rioni cuy ya Dan saya sudah mengabulkan permintaan korang cuy ya Jadi jangan lagi bertanya kok ending gak mau mereaksi sepatu rioni gitu cuy Saya mau banget cuy Tapi begitulah cuy ya Video dari sepatu rioni itu sangat-sangat susah Saya penat banget Mengedit itu cuy tak Bukan senang gitu ya Bukan senang mengedit video dari TV cuy Atau dari uh, Persembahan sepatu rioni, cuy Jadi saya harus membuat seperti itu cuy Jadi saya akan lihat aja cuy ya Saya akan lihat aja uh, Apakah di satu minggu ini Peminitnya oke okay? Kalau enggak ya Mohon maaf banget, saya nggak bisa lanjut Dan kali ini saya akan mereaksi permintaan teman kita dari Malaysia juga cuy Tapi ini agak beda gitu Agak beda karena teman kita ini mengirimkan saya video langsung dari Gmail cuy ya Dan dia mengirimkan beberapa video Banyak banget sih di kalau dilihat sini videonya cuy Dan temanya ya Tema yang dia kirimkan kepada saya Lawakan-lawakan yang apa namanya berbau sholat gitu ya Berbau sholat Dan... Dan sini saya akan uh, mereaksi yang wajar saja cuy. Di sini saya akan mereaksi yang memang pantas aja cuy untuk kita react. Katanya di sini ini video bang. Campuran video dari Indonesia dengan Malaysia. Jadi ada video dari Indonesia juga. Dan ada dari Malaysia juga. Oke. Okay. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi. Jom kita tengok videonya.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 Oke, okay, saya harap ini bisa di ini sih, publikasikan ini sih tapi enggak ini sih ya, memang ini real kayaknya cuy ya, bukan disengaja. Saya takut ada video-video disengaja gitu cuy, ini kayaknya enggak sih ya. <tuh> <tuh> Kok gue yang sakit? <tuh> <tuh> Imam, <tuh> Imam juga nih, ngangkat juga kali cuy nggak jelas sih. Ini videonya udah buram banget sih. Ini udah berapa kali di ini cuy ya. Oke <laughs> oke okay, okay. itu video pertama cuy. 3, 2, 1. <laughs> ini salut subuh ya. <laughs> Soalnya coba ya, kalau nggak salah ini, sih Ini niat banget sih rekamnya nih, Jay. Kok bisa direkam gitu ya? Gue ulang dulu, Juy. <laughs> Malu sendiri. Oke, oke, oke. Kita lanjut. 3, 2, 1. Salah. Uh. Uh. <laughs> Sakitnya nggak seberapa cuy, sakit enggak seberapa cuy, tapi malunya itu cuy, malunya gitu cuy. Ini ini yang taruh tali di sini nih yang salah cuy. Kok bisa ditaruh tali kayak begini dan salahnya juga ini mungkin karena terlambat gitu ya. Pasti ibu-ibu ibu yang di depan sini berbaris yang di depan sini itu pasti ngak bohong banget kalau dia nggak ngakak semua di sini cuy ini ke kejadian langka gitu ya kejadian langka yang salah sih sebenarnya menurut saya cuy yang taruh tali di depan sini cuy pembatas gitu ya kenapa harus kencang gitu ya sampai membuat orang jatuh gitu dan salahnya dia dia nggak lihat dia juga gitu di sini ada jebakan gitu ya ranjau <laughs> oke okay, next video selanjutnya Ini kayaknya saya pernah lihat ini di saat bulan Ramadan, sih Ini budak-budak ini, tapi saya nggak tahu ini video dari Malaysia, ke Indonesia. <tuh>, saya gak tahu ini hal seperti ini tuh dosa ke atau gimana gitu ya. Kita nggak bisa salahkan budak-budak juga gitu ya. Harus ke dia ditidurkan dulu, baru kita salat kan? Nggak juga gitu ya. Saya belum terlalu paham, kasihan saya nggak tahu. Ini benar-benar real dosa ke atau gimana gitu ya. Korang bisa jelaskan di bawah ya, di kolom komentar cuy. <tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Cucunya kali ini juga. Oke. bahasa apa sih? Gagak <gakang> banget mamanya pasti itu. <gakang> Oke, next video selanjutnya ya. <tuh> ini halo, ada, ya ada Wah, wow. kalau ini logatnya uh, Malaysia banget ini cuy. Malaysia banget dan mungkin kualitasnya agak jelek ini cuy. Mohon banget. Video nah, lama kayaknya ini cuy. subuh hari ini. Alung tak salah satu daripada adik Alung mengimam kan? Padan yang paling layak sekali Alung tengok adalah Alung. Eh sudah Alung. Ini sebaru pertama kali lihat ini Juy, ini pelawak kah? Ini pelawak kah, atau memang pelakon gitu ya? Silahkan komentar lagi di bawah Juy. Alah tiap, tiap tahun Alung jadi imam, biarlah Alung aja pergi. Tidak, tidak, tidak. Ini hajat. Tak kenanga tak sanggup nak sampaikan hajar aloh. Kalau sudah sedemikian mana bisa kita menolaknya. Sorry usah nak merilis. Amatai. Aman hidup. Ya. Belagak beda. Amatai. Aku problem. Kayak pandai muka lu. Mukanya kayak muka-muka pelawak gitu ya. Pelawak kali ini, ah. cuy. Duh, aku ngomong tuh. Kejau. Dua gunut, eh, <tion sound> <tion sound> dua gunut, eh, iya, dua gunut, dua one, satu, subuh lagi ini. satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, Kunut Itu dia Kau lah adik paku demi akhirat Ribu bidadari tuh kau disuruh Thank you All the time Saya gak masih pikir nih cuy Ini anta jua kunut gitu ya Panjangnya itu panjang banget tadi Astagfirullahaladzim Gue harus Kan tu David. Ya. Pergi dah sampai lah. Eh? Tengok, eh? Tengok, eh? Itu line tu untuk apa tu? Line tu sebenarnya adalah untuk kita berbanget. So ah, ikut kolai eh? yeah. kan? Dapat sikit. Eh? 1 inci pun jangan ya. lepas. Ya. So Tamat in check out. <laughs> apa ni? Lelot-lelot nak sembang macam gini. Minta mohon maaf lah, ya. kalau ini kelihatan ini dengan seolah-olah ada longgang di situ. Harus menerapati. Yeah. Ya, kalau tidak nanti ada syaitan dengan lori-lori ini. -lori. <laughs> nah, maaf ya, <laughs> ada setan dan lori-lorinya masuk gitu ya. Setan naik lori gitu ya. Ini <t> kelihatannya <evaluation> <Gementer dia>. tengah seolah-olah ada longkang gitu. Harus dilapatin. Ya, <tema> kalau tidak nanti ada setan dengan lori-lorinya masuk toh ya. Oh, enggak ya. Macam straw tadi. kunutnya ini yang gue tunggu-tunggu. Kunut. Enggak, enggak. Gamané? Allahu akbar, Allah Oh, berapa yang berapa ni? Itulah Semayang setahun sekali Kotak tu berbezakan mana satu azan Mana satu kamat Mana satu tak habir raya Tadi tu tak habir raya Tak habir raya lah I don't know Wrong Very very wrong Ni kamat Allahumma'ala Allahumma'ala Allahumma, Okey Kulut yang gua kena tu Nami Allah Uliman Hamidah Waktunya Unut Balik singkat Subhanallah Alhamdulillah Habis-habis senyum Baya aku bagi salam kan Assalamualaikum Ini sebanyak subuh ke? Banyak-banyak Gono. Oh, oh, oh, Sakit banget Berut gue, <laughs> Oh ya, Kita lagi cuy, ya. panjang uh. <yuguh> <yuguh> <yuguh> Oh, aku baru. Dasujo. dah sujud. Pak Iman, berlari, ya, Hah? Pak Iman lari Uh, uh, mohon maaf banget Cik Mohon banget gue Sesak banget ya Ini kok kelakar banget ini uh. Oke okay, di sini saya akan Sisakan satu video lagi Cik ya Kayaknya gue udah enggak tahan ini Oke okay, yang selanjutnya Cik 3 2 1 Ayah sholat dulu ke ya, Fala Ayah Oh ini ya Astagfirullahaladzim enggak fokus lagi. Jey ya. Kayak film ini sih. Enggak copyright kah? Duh, duh. Solo dulu, lu sembahyang. Enggak tahu menuju ke Jey. Asuransi aku. Bagus pasti suaranya ini sih. Kan penyanyi dia ini. Ngom talama. Talama. Ini judul. Belajar ngom Ustaz mana ini? Aduh So so banget ini, padahal dilihat pertamanya so ini, ini. ya Ini ini ini Ayah Uih. Ayah seakan-akan Adih loh ini Soalnya ada gua banyak lah, kau mau juga jalan Lala. Tanya aku. Allah Salam kuat, ada kuat. <tuk> Gira Itu Allah Salam Itu apa ya <tuk> Itu kan kayak bahasa daerah kan Belajar Ustaz Mana ini Salah. Ashadu <tuk> Allah Oh, apa saya pernah mereaksi ini cuy waktu beberapa artis yang Azan, cuy. Siapa namanya kayaknya? ini? Saya lupa lagi ya. Ah. Gue udah nggak fokus kalau udah ketawa, cuy. Udah blank gitu ya. Pokoknya dia penyanyi, penyanyi dan suaranya rock banget. Oh, singkat banget ya. Oh ternyata yang Allah taala Allah taala aja yang tadi ya. Oke okay, cuy, dan mungkin itu aja cuy ya. Oh, aku saya penat banget cuy. ya. Ah, gila. Saya nggak nyangka aja bilang... Saya nggak nyangka aja cuy. Videonya bakal lucu seperti ini cuy. Saya nggak tahu cuy. Kalau orang beranggapan itu lucu apa enggak gitu. Tapi selera saya seperti inilah cuy. Saya menganggap ini lucu banget. Ini gue berkeringat banget ini cuy. Itu yang kunut tadi itu parah banget ya. Kunut dengan... Uh, apa nanti tadi uh, pokoknya yang video real dari Malaysia gitu ya kunut dengan tadi Allah taala itu Allah taala Allah taala dia bisa dapat inspirasi dari mana gitu ya <gifles> gila sih ya. <tuh> <tuh> tapi kayaknya yang terakhir tadi itu film gitu ya kalau nggak salah sih film nama filmnya apa ya kalau orang tahu nama filmnya kurang bisa komentar di bawah saya ingin nonton gitu ya saya cari ya, sobat tau ada di uh, di Google ya Bisa di kita download, saya akan nonton gitu ya Kayaknya menarik gitu, karena yang main itu uh, Joy ya Yang saya bilang pelawak yang cukup uh, apa nah, berpotensi juga di Malaysia Joy ya, Joy itu Joy Joy, Joy ya, Joy. Joy, Joy ya namanya Oke dan terima kasih ya sebelumnya buat teman kita Tadi saya lupa lagi namanya siapa, Joy Intinya kurang Terbaik banget, kamu terbaik banget bro, kamu bisa mengumpulkan beberapa video untuk menghibur saya, bukan cuma saya saja, tapi bisa menghibur saudara-saudara kita gitu ya, entah itu dia ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei, pokoknya dimanapun berada gitu ya, itu sangat-sangat membantu, video-video macam lah cuy yang saya cari-cari gitu ya, kalau korang punya video-video menarik lagi cuy, Tak jadi masalah, gabungan Indonesia ke Malaysia, ke dari India, ke dari mana kah, yang penting itu kelakar. Orang bisa kirimkan saya, cuy. Korang bisa kirimkan lewat Gmail, nggak jadi masalah. Korang bisa lewat eh, Instagram juga, nggak masalah. Kalian bisa follow Instagram saya, pokoknya sosial media saya, di Facebook juga bisa, cuy. Intinya video itu tak terlalu panjang gitu ya. Singkat aja, nggak jadi masalah, cuy. Nanti kita gabung-gabung jadi satu gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Mungkin kita akan ketemu di video selanjutnya lagi. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next kunut <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>